Halo sahabat ternak, apa kabar, semoga kalian selalu sehat. Dimudahkan rejeki dan sukses usaha peternakannya, dalam video kali ini, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam usaha peternakan selain modal untuk peternakan itu sendiri, yang harus dipahami oleh para pebisnis, tetapi juga mengerti dengan benar bisnis yang akan dijalankan, begitu juga dengan bisnis peternakan, memang benar bisnis berbasis peternakan bisa dikatakan sangat menguntungkan karena Anda akan selalu memiliki ternak-ternak baru yang akan terus bertambah, seiring dengan perkembangbiakan ternak tersebut, artinya, Cukup modal di awal saja, selanjutnya Anda tidak perlu membeli ternak-ternak baru. Jika Anda ingin menjalankan bisnis peternakan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Perhatikan tiga poin berikut ini. 1. Bibit harus unggul, apapun jenis ternaknya dari mulai ayam hingga sapi. Pemilihan bibit unggul merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Disarankan agar membeli bibit unggul di perusahaan atau pihak yang terpercaya, yang menjaga kualitas gen dari bibit tersebut tetap asli dan utuh bukan dicampur. Bibit unggul hanya boleh dikembangbiakan dengan bibit unggul sejenis. Tapi, jika berdasarkan penelitian bisa dikembangbiakan dengan bibit unggul lain untuk menghasilkan gen yang lebih baik, maka boleh saja dilakukan. 2. Lokasi dan kebersihan kandang Membangun kandang ternak harus sesuai dengan prosedur untuk kesehatan masyarakat setempat. Jika tidak, maka akan berdampak buruk bagi warga sekitar kandang. Seperti mencium bau tidak sedap, tersebarnya penyakit tertentu bahkan sampai pada pencemaran lingkungan karena limbah ternak. Sudah menjadi kewajiban agar setiap pebisnis ternak memahami ini dengan baik. Pilih lokasi yang jauh dari penduduk, gunakan sistem yang berstandar untuk kebersihan serta kesehatan kandang termasuk juga gunakan sistem pengolahan yang tepat untuk membuang limbah kotoran ternak. Ingat! Kebersihan kandang akan menjamin kesehatan ternak dan pastinya kualitas ternak itu sendiri. 3. Makanan dan vitamin ternak. Berternak sudah seharusnya memberi makan ternak dengan kualitas pakan yang unggul serta vitamin yang tepat. Kualitas pakan akan menentukan bobot serta kesehatan ternak. Pilihlah kualitas pakan unggul yang sudah berstandar sehingga ternak tidak hanya sehat dan berbobot, tapi akan kebal terhadap berbagai penyakit. Sedangkan untuk vitamin, ternak juga membutuhkan vitamin yang tepat. Vitamin sangat bermanfaat untuk kesehatan dan kualitas ternak. Ternak juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Namun, yang perlu diperhatikan adalah memberikan vitamin yang berstandar serta vitamin juga diberikan dengan kadar yang tepat. Penanganan ternak yang profesional tentunya akan memberikan rasa aman bagi para konsumen baik dari sisi kesehatan termasuk juga kehalalannya. Nah, Itulah beberapa poin yang harus diperhatikan dalam bisnis peternakan. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Salam sukses peternak pemula.